Hasil alpukat Berikut Manfaat alpukat untuk kesehatan Menurunkan berat badan Mencegah penyakit stroke Mengobati sakit ma Menurunkan kadar kolesterol jahat Mengobati mata bengkak Dan mencegah anemia Serta serangan jantung Alpukat memiliki nilai oksidan yang sangat tinggi. Dan alpukat jika dikonsumsi, pastikan tidak dengan tambahan apapun. Contohnya, ditambah dengan susu kental manis, gula, atau meses dan produk manis lainnya karena akan mengubah manfaatnya yang harusnya bisa menurunkan berat badan kandungan gizi apukat komponen yang ada di dalamnya energi karbohidrat gula, diet serat lemak, protein vitamin B kompleks Asam pantotenat, vitamin C, kalsium, besi, magnesium, fosfor, kalium, dan...